Baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimina kami nyuguhkan info-info menarik dan pastinya gambar spesial Dari idola kita Di kabar pertama persahabat ya tentunya kita mendapatkan Tentunya banjir vitamin, full vitamin Masya Allah ini vitamin semalam yang kita dapatkan dari idola kesenangan kita Persahabat ya Lesti dan Bilar Semalam tentunya mendatangi, mengunjungi, ikut menyaksikan Gala Frimer, persahabatnya untuk mensupport support Haji Dan Rizki Nazar, Masya Allah Di momen ini pun tentunya Persahabatnya ramai Orang-orang Mengurumunin Leslar, ini luar biasa Persahabat, ternyata idola kesenangan kita Memang selalu menjadi nomor satu Apalagi di momen ini Dapat dihidupkan Perhatikan deh, tangan Papa Bi dan Bunda Lesti Saling bergenggam Ini Masya Allah, banyak persahabat kita semakin bangga, semakin kagum dengan Lesnar, apa adanya? Selalu menunjukkan keromantisan, selalu menunjukkan kemesraan Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu rukun untuk rumah tangga, Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga selanjutnya Ini ada cidukan, ini luar biasa bersahabat, begitu ramai orang-orang Tentunya ingin foto Rizky Bilar Perhatikan tuh banyak orang yang berada di sana Semuanya mengambil foto Papa Bi Dan Papa Bilar juga Dan serta Bunda Lesti Menyampaikan sepatah dua patah kata untuk filmnya persahabannya Doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan Lestar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Kemudian untuk berikutnya persahabat sel Selanjutnya kita lihat juga Begitu banyak ternyata wartawan juga yang datang di sini kita lihat dari gosip ceria, Rizky Billar dan Lasik Kejora datang untuk berikan support ke Rizky Nasar. Masya Allah, Leslar memang selalu di hati. Begitu banyak wartawan yang mengurumunin. Begitu banyak orang-orang yang minta foto bareng dengan idola kesayangan kita. Terbukti, Leslar masih menjadi nomor satu luar biasa. Selanjutnya kita lihat juga persahabat, Tia Cido kan? aduh Masya Allah, ternyata abang Kal juga ikut pandai. Gemes banget anaknya Bang Rizky Bilar, katanya itu Masya Allah. Semua orang yang melihat pasti gemas, pasti pengen gendong. Karena lucu, pintar, tidak rewel, sama siapapun antang persahabat. Ini anak hebat banget, Masya Allah. Mudah-mudahan BBL juga selalu sehat, bahagia dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin berikutnya persahabat, kita lihat juga selanjutnya ada Cidukan, masih BBL yang sedang digendong oleh papa dan tentunya langsung bertemu dengan Syifa Haji. perhatikan deh persahabat ketika Syifa bertemu dengan BBL happy banget ini Masya Allah luar biasa persahabat kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Ken sandal putih bilar Mungkin kita akan kayak onti Pak kali ya Kalau ketemu abang Heboh, happy gitu, Masya Allah banget persahabannya Paling warga konoha jerit-jerit nih pada heboh Kalau bertemu dengan baby secara langsung Ini luar biasa, kebahagiaan Full kita dapatkan semalam Masya Allah Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh idola kesengan kita selalu dipudahkan Selalu dilancarkan Amin Dan kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Begitu banyak tentunya respon yang diberikan Di antaranya dari aku Nurhayati3691 Disitu mengatakan Kalau aku ketemu Abang L Udah aku unyal-unyal PV-nya Nggak akan aku lepasin Aduh, Masya Allah banget ya. Ada juga tanggapan dari Jora 089 mengatakan, wajib nonton yuk pasukan Leslar bentuk support tim bundanya itu Cipa. Aduh, Masya Allah. Sama-sama kita dukung dan support apapun yang terbaik. Kemudian kita lihat juga selanjutnya, persahabat ada Cidukan yang sangat menggemaskan Kali ini Abang Fatih lagi digendong oleh Bunda Lestik Jora. Aduh, ini aksinya persahabat memang lucu banget ya. Selalu saja membuat kita bahagia. Selalu saja membuat kita terpesona. Dengan tentunya ketampanan, kelucuan dari Abang L. Ini Masya Allah banget. Manis banget tuh wajahnya senyumnya. Aduh, semua aja gemes banget nih melihatnya. <gum> Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat juga. Masih judukan semalam. Idola kesenangan kita lagi di wawancara persahabat. Masya Allah. Ini papa semalam lagi di acara Dalam primer Bismillah aku menikahi suamimu Bersahabat ya Bentuk support dari Leslar Untuk Rizky Nasar Dan tentunya Syifa Haju. Mudah-mudahan pertemanan selatu rahmi juga Tetap terjaga dan terjalin Dengan baik Amin Dan kita lihat Bersahabat ya Portrait kebersamaan Leslar Semuanya ingin foto bareng Dengan idola kesayangan kita dan untuk netizen juga di luar sana dan haters terutama persahabatnya, banyak juga komentar-komentar yang mengira Papa B tidak ikut untuk menyaksikan gala primer. Ternyata Papa B juga ada, ikut menemani. Itulah persahabatnya, netizen yang selalu iri, yang selalu nyinyir, yang selalu mencari selah-selah kesalahan Leslar. Sebagai fans, kita tetap dukung, support, dan doakan yang terbaik. Mudah-mudahan, Lesnar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kemudian untuk selanjutnya, persahabat, kita lihat juga. Kita bahas outfitnya Bunda L. Gak lengkap kalau tidak bahas outfitnya Bunda L yang sangat luar biasa dan kece banget, persahabat. Dimulai dari untuk tentunya... Baju atau sweater persahabat yang dikenakan oleh Bunda Lesti Zara, Mencapai 929900 rupiah Untuk baju kemeja yang dipakai oleh Bunda El Mencapai 799.000 rupiah Untuk rok yang dikenakan oleh Bunda Lesti 1.099.000 rupiah Dan untuk tas Hermes yang dikenakan yang dipakai oleh Bunda El Ini harganya fantastis mencapai 182 juta Dua rupiah. Masya Allah, Tabarakallah, berkah berkah barokah untuk rezekinya. Mudah-mudahan rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar-kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.